Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara scan kode QR di Citra Emulator ya. Jadi Citra Emulator ini adalah emulator 3DS dan mungkin di video ini saya juga akan kasih tutorial bagaimana cara bikinnya gitu ya. Karena kalian nggak bisa pakai ambil foto dari internet dan kalian langsung pasangin di citranya gitu karena ada kemungkinan nggak akan kebaca. Dan mungkin di sini kita akan buka dulu ya untuk citranya. nya di sini kita akan melihat citra gitu, saya nggak akan nunjukin untuk uh, gameplay langsungnya, tapi ya mungkin di sini saya cuma ngeliatin citranya aja doang gitu settingnya karena mungkin nanti channel saya bakal detect down gitu ya nih sama Nintendo gitu. Dan untuk cara nge gampang banget kalian cukup ke klik emulation aja dan kalian cukup klik yang configure. Dan kalian cukup ke general, general ya atau sistem sistem ya. Jadi di sistem ini ada kamera. Tergantung juga sih kalau kalian pakai build mana gitu citranya. Dan kalau kalian misalnya nggak melihat di sistem... Ya berarti mungkin kalian mungkin ada di tempat lain dan ya kalian papai aja satu-satu gitu ada di mana Dan untuk kameranya kalian pastiin jangan yang front Karena kalau yang front ini udah saya coba itu nggak bisa Jadi kalian pilih aja yang rear atau rear Nggak tau sih dibacanya apa gitu Cuman pilih aja yang ini gitu ya jangan yang front Dan kalau nggak salah kayak ini belakang karena front ini depan gitu Jadi rear ini yang belakang gitu Dan kalian pilih aja untuk uh, kamera modenya Kalian nggak harus pilih yang double kalian pilih yang single aja Dan untuk uh, fotonya kalian pilih yang still image Untuk Uh, defaultnya itu kalau nggak salah ini deh, kalau nggak salah atau ini ya blank ya, kalau nggak salah blank ya, jadi kalian pilih aja yang still image dalam kuku image, dan kalian pilih filenya yang mana gitu nah kalian untuk filenya kalian bisa cari di internet gitu jadi di sini untuk file aslinya ada, adalah yang ini ya punya saya untuk uh, Yoshitsune gitu kalau kalian tahu juga sih penggemar persona pasti tau lah gitu ya Yoshitsune yang mana jadi ini persona Yoshitsune dan di sini saat saya masukkan foto ini ini nggak kebaca gitu QR-nya karena ada foto ininya juga gitu ada bagian uh, dari yang lainnya selain QR-nya dan itu jadi nggak kebaca gitu dan kalian harus bikin dulu untuk uh, QR-nya sebagai foto baik itu di Photoshop atau mungkin di pen kalau kalian nggak punya Photoshop atau nggak mau gitu pakai Photoshop atau mungkin nggak bisa juga pakai Photoshop kalian bisa pakai pen tapi di sini saya pakai Photoshop gitu karena saya lebih enak aja pakai Photoshop dan kalian cukup crop gitu ya untuk uh, QR-nya gitu kalian untuk QR-nya kalian bisa uh, di crop kayak yang tadi gitu kan kayak QR-nya nih udah saya lupa lagi malah di close gitu filenya pokoknya kalian uh, kokopajek QR-nya gitu sampai kelihatan cuman QR-nya doang dan kalian kecilin gitu untuk fotonya atau mungkin kalau kalian background ini kalian gedein. Ini saya ukurannya 1000 kali 1000 ya untuk uh, file-nya gitu. Di sini kalian cukup klik new aja dan kalian bisa klik untuk ukuran 1000 kali 1000 gitu. Dan uh, setelah itu kalian bisa pasang di sini tapi kalian jangan lupa untuk pasang backgroundnya mau warna hitam, mau warna putih terserah mau warna Uh, biru ya, pokoknya terserah. Tapi di sini saya pakai warna putih aja, karena biar gampang aja gitu. Nah, setelah file ini jadi gitu, tinggal kalian save as aja, tinggal kalian simpan gitu. Kalian cukup klik file terus save as, atau ya intinya simpan aja lah ya di komputer kalian. Dan setelah itu, kalian cukup buka ke citranya dan kalian cukup klik yang file eh ya, Kalian cukup klik dan kalian tinggal pilih filenya ada di mana gitu, apakah di C, di D, dimanapun gitu ya. Dan di sini saya ada di folder citranya, bawaannya adalah nanti bakal sini Kalau kalian klik yang uh, titik tiga itu, ini ya, di sini saya bikin. Folder Layar yang namanya QR dan setelah fotonya diedit jadi yang ini kan sini kita akan klik open ya dan sini kita akan klik preview pak. Nah kalau udah kayak gini ini bisa uh, ke scan gitu karena ini kelihatan gitu kan untuk semuanya gitu. Nah cuman di sini tadi kan saya kan nggak ngeliatin tuh kan kalau saya nggak edit kayak gimana nih jadi saya di sini akan lihatin gitu ya kalau saya nggak edit kayak gimana di sini pakai foto aslinya ya kan sini kita akan klik open dan di sini kita akan klik to preview gitu dan nanti ini QR nya tuh nggak akan kebaca gitu jadi ya kalian harus edit dan kalian harus kecilin gitu kalau nggak dikecilin nggak bisa jadi jadi ada yang kepotong dan nanti nggak akan kebaca gitu untuk si dan sebenarnya untuk penggunaannya sih banyak banget sih ya ini kalau kalian mungkin Uh, bisa dibilang ini cheating mungkinnya kalau di persona. Cuman di persona Q itu nggak bisa dicit juga sih. Karena ya ini harus level 99 juga gitu untuk karakternya. Jadi walaupun di sini ada persona yang OP gitu. Tetap aja nggak bisa dibeli gitu. Tapi kalau mungkin kalau kalian main game Pokemon... Kalau ada orang yang punya Pokemon OP sih kayaknya bisa langsung dapet ya kalau kalian punya QR-nya. Dan untuk QR-nya kalian bisa cari aja di internet mungkin kayak mungkin uh, QR misalnya QR Pokemon atau QR Persona mungkin uh, sini saya uh, person aja ya untuk contohnya QR Persona Q misalnya. Dan ya nanti di sini akan ada uh, QR code-nya dan sebagainya kalian cukup cari aja mungkin di Google Gambar di forum-forum Kalian cukup cari aja dan ya udah gitu doang gitu ya simple simple banget gitu untuk caranya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya jadi gampang banget untuk nge scan QR-nya kalian cukup masukin aja fotonya tapi harus kalian edit dulu gitu ya jangan sampai uh, kalian uh, si QR-nya tuh ada yang kepotong gitu kayak tadi jadi kalian harus kecilin dulu sampai QR-nya benar-benar kelihatan kayak gini dan untuk editnya kalian bisa pakai Paint kalian bisa pakai Photoshop tak keresah kalian bisanya pakai yang mana gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye.